Ngesan, Pemuda Keo, no Alfian Des. Awal tahun 2020 ini, saya sempat berbincang-bincang dengan seorang teman Pemuda Keo, dan dari situ saya mendapat inspirasi untuk membuat sebuah video, jadi kali ini saya mau merealisasikan rencana tersebut. Oke, topik kita kali ini adalah tips melamar kuliah di luar negeri berkaca pada alumni. Setiap perguruan tinggi punya industri tipikal, yang dimasuki oleh kebanyakan mahasiswanya setelah lulus, dan sebagai pelajar yang baik, ada baiknya kita belajar dari uh, para senior kita. Kalau di Jepang, kami menyebutnya senpai. Saat menulis esai lamaran atau mengikuti tes wawancara, kita bisa menyatakan hal ini. Ya Kita bisa menggunakan strategi ini. Uh, kita berkaca pada alumni perguruan tinggi yang mau kita masuki. Dan setelah berkaca, kita punya dua pilihan. Pertama, meneruskan pekerjaan alumni di industri tipikal tersebut. Dan yang kedua, ...membuka jalur yang baru. Lalu, pilihan yang mana yang bisa membuat si pengunci terkesan? Pilihan mana yang bagus? Dua-duanya bagus. Ya, dua-duanya sebenarnya bagus. Ya, meneruskan pekerjaan sampah kita adalah sesuatu yang baik. Karena setiap perguruan tinggi pasti mau tradisi yang mereka wariskan itu terus berlanjut. Dan mungkin jika teman-teman memilih jalur yang ini, jalur mainstream ini... ...akan lebih mudah bagi teman-teman untuk membuat esai atau menceritakan sesuatu yang nyambung bagi si penguji, bagi penguji teman-teman, karena jalur ini sudah familiar di perguruan tinggi tersebut, sehingga mungkin teman-teman, teman-teman bisa membuat si penguji terkesan. Di lain pihak membuka jalur yang baru juga bagus, karena setiap perguruan tinggi mau meningkatkan diversity, kebinekaan di lingkungannya. Oleh karena itu perguruan tinggi mencari calon pelajar yang yang dapat berkontribusi terhadap diversity tersebut. Jadi teman-teman bisa juga memilih jalur ini. Menjadi pelajar yang unik di perguruan tinggi yang mau teman-teman masuki. Dan dengan persiapan yang matang, teman-teman juga bisa kok membuat si penguji terkesan. Jadi teman-teman mungkin mau mereset alumni perguruan tinggi yang mau teman-teman masuki, dan memilih jalan yang mana yang mau teman-teman tempuh. Untuk Keo sebagai contoh, tipikal lulusan keyo itu mencakup politisi, ada Pak Junichiro Koizumi, mantan Perdana Menteri Jepang. Terus mungkin teman-teman tahu Brian Tanner, anak keyo juga. Kadang-kadang di Instagram saya, ya saya memposting foto saya dengan Brian Chan. Minggu lalu dia ngechat saya, dia cerita ke saya bahwa di kelas, bahwa dia mengambil sebuah kelas dan di kelas senseinya bilang bahwa Pak SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-6 RI adalah penerima gelar doktor honoris causa dari Keio. Saya juga baru tahu tentang hal ini dan menurut situs Keio, gelar yang dianugerahkan kepada Pak SBY adalah Doctor of Media and Governance Honoris Causa. Media and Governance itu kampusnya di SFC, kampus saya dan juga kampusnya Braysan. Ya. Lalu selain politisi, tipikal alumni Keio adalah businessman. Di Jepang, Keio adalah universitas dengan alumni yang menjadi CEO paling banyak di perusahaan-perusahaan divisi pertama divisi yang paling atas di Tokyo Stock Exchange yang mungkin ada sangkut-pautnya dengan image masyarakat Jepang yang menganggap anak-anak keio itu okanemochi, orang-orang kaya saya bukan termasuk anak keio yang kaya ya by the way oke, okay. ini ada beberapa alumni keio yang menjadi bisnismen misalnya Pak Akio Toyoda Presiden dan CEO dari Toyota Motor Corporation lalu ada ada Pak uh, Lee Jeong, ya, semoga saya uh, mengucapkan nama beliau dengan benar, Pak Lee Jeong, ya Vice Chairman dari Samsung Electronics. Ya Pak Lee Jeong adalah orang terkaya ketiga di Korea Selatan. Kemudian selebriti orang-orang yang muncul di depan layar, contohnya adalah Mas Shou Sakurai, anggota boyband Arashi yang terkenal itu. Ada fans arasi di sini. Ya, kemudian mungkin teman-teman familiar dengan lagu Plastic Love, sebuah lagu city pop tahun 70-an atau 80-an ya. Ya, punya tahun-tahun segitu. Penyanyi dari lagu ini, Plastic Love ini, adalah Bu Maria Takeuchi. Dan, ya, Bu Takeuchi juga adalah lulusan Keio. Di samping itu, Keio juga punya dua astronot. Kelihatannya ini jumlah yang normal. Karena astronot adalah salah satu karir yang karir yang paling susah dicapai. Lalu Keio juga punya sekitar 130 atlet olimpiade dan paralimpiade. Tidak sedikit dari mereka yang berkompetisi saat masih belajar di Keio dan melanjutkan karir setelah uh, sebagai atlet setelah lulus dari Keio. Uh, contoh atlet lulusan Keio adalah Mas Ryota Yamagata. Yamagata sempat adalah atlet sprint yang meraih medali perak di Olimpiade. Olimpiade Rio Rio de Janeiro di Brazil 2016 yang Yamagata Senpai juga bertanding di ASEAN Games 2018 dan meraih medali emas Mungkin teman-teman lihat pertandingannya. pertandingan waktu itu ya, Medali emasnya diraih oleh Kotingen Jepang Yang salah satu anggotanya adalah Yamagata Senpai Dan medali peraknya diraih oleh tim Indonesia Yaitu Lalu Muhammad, Lalu Muhammad Zuhri dan kawan-kawan teman-teman bisa mempelajari daftar alumni Keio lebih jauh, misalnya dari dua artikel artikel Wikipedia ini akan sangat panjang kalau kita lanjut membicarakan alumni Keio di video ini. Oke, okay. uh, baik. Sekarang area yang belum dimasuki oleh alumni Keio, misalnya sejauh ini belum ada alumni Keio yang menjadi pemimpin dari sebuah organisasi tingkat internasional, misalnya World Bank dan World Health Organization. Setahu saya belum ada, ya mohon dikoreksi jika saya salah. Jadi kalau teman-teman berminat masuk Keo, mungkin teman-teman bisa menjadi orang pertama dari Keo yang menduduki posisi tersebut nantinya setelah teman-teman lulus. Lalu sutradara film, sudah ada sebenarnya beberapa alumni Keo yang menjadi sutradara film, namun menurut pengamatan saya, ini belum menjadi pilihan yang begitu populer bagi lulusan Keo. Pekerjaan ini, sutradara film itu kalau ditekuni juga bisa jadi sangat menjanjikan karena industri film terus mengalami perkembangan di mana-mana baik di Jepang di Indonesia di Amerika Serikat jadi mungkin teman-teman juga berminat untuk mungkin ya teman-teman juga berminat untuk menjadi sutradara film kemudian aktualis, aktuaria adalah ilmu yang mempelajari uh, ketidakpastian dalam industri asuransi dan industri-industri terkait lainnya Kerja ini juga sedang naik daun dan aktualis sedang dibutuhkan di mana-mana. Lalu fashion designer, setahu saya juga belum banyak alumni Keo yang menjadi fashion designer. Ya, Baik, jadi teman-teman mungkin mau menggunakan strategi ini untuk melamar ke Keo atau perguruan tinggi lain. Dan perlu saya sampaikan beberapa peringatan, seperti yang terlihat di slide ini. Tidak ada jaminan strategi ini berhasil. Jadi silakan teman-teman perhitungkan sendiri matang-matang. Lalu, strategi ini juga butuh ruangan ya. Kalau di esai ya esai pendaftaran itu punya batas maksimal jumlah kata. Kalau di tes wawancara, ya wawancara itu juga punya batas waktu maksimal. Tidak bisa lama-lama. Dan mungkin juga teman-teman sudah pakai strategi-strategi lain di esai atau di uh, persiapan wawancara teman-teman. Saya dulu juga tidak menggunakan strategi ini di esai saya, esai pendaftaran saya. Karena waktu itu esai ya, saya, saya sudah uh, sudah panjang dan bahkan saya perlu memotong 100 atau 200 kata biar tidak melebihi batas maksimal. Dan lalu ya jalur apapun yang teman-teman pilih, baik itu melanjutkan tradisi alumni atau membuka jalan baru di almamatu teman-teman. Jalur apapun yang teman-teman pilih, teman-teman perlu berhati-hati agar tidak menimbulkan kesan-kesan negatif saat teman-teman ya, melakukan pendaftaran. Misalnya kesan bahwa teman-teman sombong. Hati-hati ya, jangan sampai terkesan sombong saat teman-teman menyebutkan kelebihan yang teman-teman miliki. Ya menyebutkan kelebihan yang kita miliki itu penting ya. Tapi jangan berlebihan. Nanti kesannya jadi sombong. Lalu kesan, contoh kesan negatif lain adalah kesan anak ini banyak ambisi tapi tidak ada kerja. Ya, jadi kita ya, boleh kita Uh, boleh kita menyebutkan ambisi-ambisi kita di essay uh, maupun di wawancara kita uh, bahkan itu adalah sesuatu yang bagus, namun perlu disembangkan juga dengan rencana yang matang dan apa ya, dan mungkin juga portfolio kita sejauh ini misalnya kita sudah pernah magang di perusahaan apa saja atau kita sudah pernah uh, volunteer kerja sukarela di NGO apa saja, ya, jadi kalau teman-teman mau menggunakan strategi ini silahkan pertimbangkan baik-baik apakah teman-teman benar-benar mau menggunakan strategi ini atau tidak, silahkan pertimbangkan baik-baik apakah strategi ini benar-benar menguntungkan bagi teman-teman atau tidak, ya baik itu di video kali ini, silahkan teman-teman tulis pendapat dan pertanyaan teman-teman di kolom komentar, sebentar itu saya mau pulang ke rumah karena sudah mulai dingin di sini Ya, yeah. ya, yeah. mata deh.